Halo sahabat sehat, jumpa lagi dengan kami bersama DM Info Kesehatan, di tema kali ini saya akan mengulas tentang manfaat buah pisang. Apa saja manfaat buah pisang untuk kesehatan? Pisang termasuk ke dalam buah-buahan yang mengandung berbagai macam nutrisi, mulai dari potasium, kalium, serat, zat besi, magnesium, hingga berbagai macam vitamin. Adapun manfaat buah pisang yang dapat dirasakan, seperti menjaga kesehatan ginjal, memperlancar sistem pencernaan, hingga mencegah kanker, meski memiliki banyak manfaat pisang yang dikonsumsi berlebihan atau salah diolah, juga dapat memberikan efek samping. Salah satunya adalah kerusakan gigi. Ingin tahu lebih lengkap apa saja manfaat pisang dan efek sampingnya? Simak informasinya pada artikel di bawah ini. Manfaat buah pisang: menjaga kesehatan otak, termasuk manfaat buah pisang. Pisang adalah jenis buah yang berasal dari tanaman yang hidup di daerah tropis. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, buah pisang terdiri dari beberapa kandungan, seperti karbohidrat, protein, magan, vitamin A, vitamin B, vitamin C, serat, dan magnesium. Tidak hanya itu, pisang juga kaya akan kalium. Namun, kadar zat di dalamnya bergantung pada jenis pisang yang dikonsumsi. Umumnya, pisang berukuran besar mengandung sekitar 487 mg kalium atau setara 14% kebutuhan sehari-hari. Lantas, apa saja manfaat buah pisang? Berikut informasinya, seperti yang dikutip dari laman Kementerian Kesehatan RI. 1. Membantu Atasi Hipertensi Hipertensi adalah kondisi ketika tekanan darah berada di angka 130 per 80 mm raksa atau lebih. Kondisi ini dapat diatasi dengan mengonsumsi buah pisang secara rutin. Sebab, pisang mengandung kalium yang bisa membantu mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit, sehingga tekanan darah tetap stabil. Tidak hanya itu, serat bahan pangan yang juga terkandung di dalam pisang dapat membantu meningkat lemak. Dengan begitu, pembentuk plak dapat dicegah. Sebagai informasi, plak dapat menyempitkan bahkan menyumbat pembuluh darah, sehingga menyebabkan tekanan darah meningkat. 2. Menurunkan berat badan. Pisang juga bisa membantu seseorang untuk menurunkan berat badan. Hal ini karena karbohidrat kompleks yang terkandung di dalam pisang tidak dapat menaikkan kadar glukosa secara drastis. Di samping itu, pisang juga rendah lemak, sehingga aman untuk seseorang yang sedang menjalani program diet. 3. Baik untuk kesehatan otak. Buah pisang juga bermanfaat untuk kesehatan otak. Kalium pada pisang tidak hanya bermanfaat untuk mengatasi hipertensi, tetapi juga menjaga kesehatan otak. Selain kalsium, buah pisang juga mengandung magnesium yang dapat membuat fungsi otak semakin meningkat. Magnesium yang terdapat dalam kandungan pisang juga dapat memastikan reseptor N-Methyl d aspartate nmda yang bisa membuat perkembangan otak pada anak-anak semakin maksimal. 4. Memelihara kesehatan mata Kesehatan mata dapat dipelihara dengan mengonsumsi buah pisang. Perlu diketahui, pisang kaya akan kandungan antioksidan, seperti vitamin A, C, E, dan karotenoid, sehingga dapat melindungi serta memperbaiki sel yang rusak. 5. Menyediakan energi untuk beraktivitas. Pisang juga bisa dijadikan sebagai sumber energi karena kandungan gula dan serat yang ada di dalamnya. Jadi, pisang dapat dikonsumsi sebagai cemilan atau ketika tubuh merasa lapar. Dengan begitu, tubuh bisa kembali bertenaga untuk melakukan aktivitas normal seperti biasanya. Dalam laman Mayo Clinic, disebutkan bahwa mengonsumsi dua buah pisang dapat menyediakan energi yang cukup untuk tubuh yang ingin berjalan dalam kurun waktu 90 menit. Efek Samping Buah Pisang Walaupun kaya akan manfaat, buah pisang nyatanya dapat memberikan beberapa efek samping. Efek samping buah pisang ini dapat dirasakan apabila dikonsumsi dalam jumlah yang banyak atau salah diolah. Lantas, apa saja efek samping buah pisang? Menyadur laman penmedisin, berikut informasinya. 1. Gula Darah Melonjak Menurut University of Sydney, pisang yang terlalu matang mengandung indeks glycemic, demikian ulasan info seputar kesehatan dari kami semoga bermanfaat.